Oke okay guys, kali ini kita mau lanjut menonton keseruan daripada Fikri guys Nah di sini ada memang best, selesai sholat lanjut pancing ikan di mua Johor Jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran gimana keseruan Fikri dengan kawan-kawannya ini ya kan Gak tahu ini kawan baru atau macam mana guys, jom kita tengok videonya, let's go Oke okay. mantap asli oke okay. halo guys, wow. kali ini saya berada di Muar Johor Muar tepat Johor. di depan saya berdiri sebuah masjid bernuansa banget. Eropa wow. yaitu Masjid Jamil Sultan Ibrahim keren banget guys masjidnya masjid ini dibuka pada tahun 1930 oleh oh, Menteri Besar apa apa Johor Datuk Mustafa bin Jaafar. Oke. Okay. Sebelum memasuki masjid, jangan lupa kita buka dulu alas kakinya, guys. Iya iyalah. masa masak di masa dipakai. Okay. <laughs> Cantik banget, guys. Masya Allah. Nuansa Eropa bener ini asli Keren banget dalamnya juga Wow Keren asli keren banget Semakin ke dalam akan semakin terasa Nuansa Eropa di era kolonial Pasti ini ada banyak bilik-biliknya, guys ya. Wow, ada air mancurnya juga. uh kalian ini, bisa lihat sendiri, guys. Di di tahun yang sama, ini adalah bangunan sangat megah, guys pastinya. Guys, tempat wudhu sangat cantik sekali. 1930 loh. Ini pasti masjid yang termegah di sini. Keren banget, asli. Bismillah. Oke, okay guys, di sini saya sedang berwudhu. E, ya. Jangan lupa guys ya Kalau berwudu usahakan airnya sehemat mungkin guys sehemat mungkin Jangan membazir ya guys Betul Alhamdulillah Segar rasanya membasuh anggota tubuh ini Dengan air wudu Masya Allah. Oke, okay, sekarang kita guys. sudah berada di dalam Masjid Jami' Sultan Ibrahim. Guys, kalian bisa lihat, nuansa biru masih sangat kental di dalam sini. Masya Allah. atas kita ada kipas angin yang sangat banyak. Masya Allah, cantik asli, dan ini adalah mimbarnya. Cukup unik guys ya, warna emas dan putih Terbaik Suasana di dalam terasa sejuk Tenang Dan membuat hati kita terasa tentram Terbaik eh, Saya pengen banget guys kayak gini nih asli Ini rasanya memperlambat waktu untuk bisa berlama-lama di dalam masjid ini. Merenung, mengingat nama Allah. Kok bisa gitu ya Fikia? Oh ini memang memang di slow motion kayaknya. Saya kira ada efek HP-nya gitu. Rumahmu memang selalu membuatku takjub ya Allah. Betul betul. Ada rasa lega setelah melakukan sholat. Betul. Rasa penat, lelah, dan beban itu terasa hilang begitu saja. Betul, betul banget asli. Masjid akan selalu menjadi destinasiku. ku. Karena dimanapun aku berada, kewajibanku akan tetap sama. Yaitu beribadah padanya. Masya Allah. Terbaik pikir Fik, kameranya ambil dulu Fik. <laughs> Oke, okay, dia belok guys. Wow. Allahu Akbar, memang cantik guys. Ini nuansa-nuansa Eropa di tahun 1930-an ya. Allahu Akbar, memang memang beda guys, beda banget. Dan saya bilang bahwasannya ini adalah masjid termegah pada masa itu, ya, sampai sekarang aja masih megah seperti ini, guys. Terbaik memang cantik. Wow. Apalagi malam ini pasti cantik banget, asli. Oh my god, oke, okay. ini matahari. jam matahari. Oke, okay guys, kita lihat di sini ada jam matahari, ya. Saya baru melihat seumur-umur seperti ini, rupanya bentuk jam matahari itu, guys. Jadi, mungkin nanti dari 68, batang 69, itu nanti ada bayangan betul, di bawahnya betul. yang menunjukkan jam berapa pada saat itu namun sayangnya pada saat itu Jadi matahari 3, tidak ya. nampak ada deh bayangannya Ini, itu tak bisa kita lihat guys. itu jam 3 kayaknya okay. tepat di belakang masjid sultan Mendung ibrahim ya. jame wow. itu ada oh my god Gosh, cantik banget ini Semang guys. Cantik. Buat mancing. Oke pantesan pikir tadi. Bilangnya mancing gitu kan karena ada orang mancing di sini guys. Ya dapat ikan ke bang? Belum lagi. Belum. Baru aja Biasanya ikan apa di sini bang? Duri. Duri. Oke. Ikan Ikan laut bukan? Ikan sungai oh Lama wow. menyenangkan Aduh, guys, ya? macam kita Tapi di sini ya uh, ada sampah-sampah sedikit guys. Kalau kita lihat ya ada buang sampah untuk botol, ini plastik-plastik ya. Mungkin teman-teman harap dijaga lagi ya teman-teman sekalian Bagi yang berkunjung ke Muar Johor ini Ke masjid di Muar Johor Ini kena hati-hati jangan buang sampah sembarangan Oke okay. Tapi emang banyak disini ya Pak Tentu <tuh> juga, <tuh> nasi-nasir uh, Tapi yang mancing ini Biasanya ramai-ramai, jam segitu udah mulai ramai ya Biasanya jam segi udah mulai ramai yang pancing ya? pagi dengan petang. Pagi dengan petang. Oke, okay. oh. ini udah petang kan. Oke, okay. tukar. Nah, Tapi ini sampah-sampah uh, pohon ya guys, pokok ranting-ranting macam tuh. Kalau tadi itu memang botol asli. Oke, okay. isi bang. Oh, sedapnya makan apa nih bang? Kacang rebus. Nah, kacang rebus. Oh, kacang rebus. Hey, siap-siap. Emang biasa menghabiskan waktu di sini. Mm -hmm. tak adalah saja santai ah sih <laughs> oke okay. youtube boleh ya iseng-iseng aja bang oke seronok guys Pinggir asli seronok banget asli enak aja. banget ini mati. asli suasana sungai nah ini suasana sudah yang dapet di nih. sore hari itu enak banget asli guys ini udah dapat belum nih abangnya assalamualaikum bang udah dapat belum bang belum ada yang dapat nih oh belum oh, aduh lah ada yang dapat <laughs> ini dalamnya tak ada tadi ikan ke? Ini udang, udang tuh. Oh Udah. udang? Iya untuk Dari untuk hasil upan. pancing juga bang? Tidak, ini kita beli untuk umpan. Ah oh, uh, udang uh, memang bagus guys untuk umpan ya. Ini, upangnya... Oh. Uh -huh. Apalagi udangnya tuh masih hidup guys, terus kita kail itu terus dilempar itu asli, cepat banget asli. Gimana caranya ikan sungai dikasih makan ikan laut guys? ikan laut, udang udang sungai itu kok oh, belum tahu nih ikannya kayak gimana ya? iya si, benar. belum ada yang strike agak susah ya. di sini kah? tadi hujan yes. oh kalau hujan agak susah itu? iya iya air tawah oh. dia hmm. kalau tak hujan dia air mesin air mesin dia piol kalau hujan dia dah sampai tawah, oh. ikan dah oh. tak berapa itu oh iya betul <laughs> Spisi -spisi yang, yang masih kuat lah ya ya. ya. ya. Yang besi -besi. Hmm. Tapi oh, kebanyakan ini, di pinggir sini atau, ya, atau ya. di tengah ya. agak tengah ini? itulah. Jadi itu Tapi ini dari. Uh, ada ikan laut ya yang pernah kesini abang dapatin? Iya pernah sini memang ikan lautnya. Ikan laut ya? Oh, oh, Ada laut. Jadi ah. campur ah. sini juga ikan laut? Campur ah. sini Oh campur guys. Oh berarti campur kata uh, kalau menurut saya sih kalau ikan sungai ya sungai aja berarti sungai ini langsung menyambung ke laut guys. mau berarti lautnya deket sini. Mungkin yang sebelah kiri sana ya guys ya. Mungkin sebelah sini ini laut nantinya. Saya kurang paham juga ini tempatnya. Ah, ah tuh tuh ah benar lah ini laut ya. Itu kita bisa lihat di situ sampai sana air semua guys ya. Ah oke okay, oke. Okay. Jadi, unik guys jadinya dari ikan benar. laut. juga ada ikan tawar, juga di sini bener asik-asik. Nih, mungkin tadi juga sampahnya itu dari laut juga, guys ya. Oke okay guys, sekian dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya mana. ya guys Assalamualaikum Oke okay guys, terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Dan itulah tadi keseruan daripada Fikri Dan yang paling berkesan adalah Tentang masjidnya tadi guys Memang seronok Memang senang saya tengok masjid-masjid yang memang zaman-zaman dahulu lah macam tuh Jadi kita macam flashback lah Kepada masa dulu Masa tahun 1930 Saya belum lahir lagi jadi di sana itu kita boleh menikmati dan juga bisa apa ya namanya bisa mengulang waktu lah mengetahui suasana di masa itu 1930 1940 sampai 2022 ini kita boleh melihat guys merasakan Oh begini yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu Mungkin beda juga Tapi kita tetap bisa kembali ke masa yang lalu Sehingga kita di imajinasi kita itu Membayangkan kehidupan masa lalu Seperti itu guys Dan mungkin kalau dulu hanya masjid itu yang berdiri Di sebelahnya mungkin biasa aja Atau banyak tanah kosong seperti itu Saya juga kurang tahu seperti itu Tapi wallahu waklam yang saya rasakan ketika melihat masjid tadi adalah bayangan ketika orang-orang terdahulu ya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ini berbondong-bondong ke masjid, guys. Apalagi di hari Jumat. Wow, itu memang beda banget asli, beda banget, guys. Jadi yang ada di imajinasi saya ataupun di pikiran saya masa itu adalah ya orang-orang dengan pakaian yang sederhana, ya kan? Banyak mungkin orang-orang kampung seperti itu pakaian yang jadul-jadul gitu loh guys. Itu memang seronok banget, asli seronok banget. Wow, terima kasih Fikri sudah membuat vlog yang istilahnya bernuansa masjid ya. Keren banget, saya juga pengen buat seperti itu nanti. Kalau ada masa, ya teman-teman sekalian, ya. di sini masjid-masjid juga bagus, bukan? Apa ya, masjid-masjid lama itu agak jarang sih saya jumpai. Mungkin ada satu, kalau di Solo itu yang paling lama yaitu masjid Cami yang ada di pusat perbelanjaan, yaitu Pasar Kelewer. Guys, di situ ada masjid yang memang sudah lama banget. Seperti itu dari masa kerajaan ya Kalau tidak silam macam tuh guys So mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh